di sini kita akan membahas tentang 4 zodiak yang bakal beruntung di bulan September tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil satu kepada zodiak yang pertama yang bakal beruntung di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang bakal beruntung di bulan September tahun 2020. Jika zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang bakal beruntung di bulan September tahun 2020. Pertama dalam kategori zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat.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 two of sword, ataupun dua pedang untuk zodiak yang pertama yang bakal beruntung di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Pisces yang diangkat kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Pisces di bulan September tahun 2020 adalah di dalam kategori kesehatan di sini digambarkan seorang Pisces mendapatkan kesehatan yang sangat bagus di bulan September tahun 2020 di mana di satu sisi ini bisa dipilihkan kepada seorang Pisces kesehatannya sedang menurun ataupun meningkat Di sini seorang Pisces mampu mengkontrol dan dapat memilih kesehatan yang lebih bagus dan kesehatan yang sangat sempurna di bulan September tahun 2020 dengan melakukan suatu usaha perawatan ataupun menjaga kestabilan tubuh dan untuk support energi yang dapatkannya adalah Kenaik of Cup Secara umumnya kenaik of Cup itu diartikan Seseorang yang usianya di bawah 30 tahun Jadi di sini menggambarkan Seorang Pisces mendapat keberuntungan Di dalam kategori kesehatan di mana seorang Pisces mendapatkan support energi Dari seorang sahabat, keluarga Ataupun orang di sekitar Pisces sendiri Yang mendukung Pisces Agar mendapatkan kesehatan yang semakin bagus Di bulan September tahun 2020 Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The hangout man, secara umumnya, the hangout man itu diartikan pasrah tetap yakin, yakin karena kuat dan memiliki kekuatan untuk bangkit sendiri. Jadi, di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan, di mana ia mendapatkan support dan energi dari seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, yang merupakan sosok sahabat orang di sekitar ataupun orang-orang terdekatnya, dan the hangout man di sini menggambarkan. Seorang Pisces pasrah namun yakin dan seorang Pisces yakin karena kuat mendapatkan kesehatan yang sangat bagus di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita kartu zodiak yang kedua yang bakal beruntung di bulan September adalah of pentacle ataupun dua koin untuk zodiak yang kedua yang bakal beruntung di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Aquarius yang diangka kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan September tahun 2020 adalah di dalam kategori keuangan pekerjaan ataupun karir dan di sini digambarkan kepada seorang Aquarius di bulan September nanti mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan di mana seorang Aquarius mendapatkan pekerjaan ataupun melakukan suatu usaha yang merupakan suatu pekerjaan sampingan ataupun suatu pekerjaan tambahan di bulan September sehingga di sini menunjang keuangannya semakin bagus lagi dan semakin meningkat di bulan September tahun 2020 di sini juga keberuntungan yang mendapatkan oleh seorang akuarium di dalam kategori keuangan tidak ia duga-duga dan datangnya secara mendadak dan untuk support energinya adalah kenaik of pentakel secara umumnya kenaik of pentakel itu diartikan seseorang pemuda ataupun seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan Seorang zodiak kedua yang bakal beruntung di bulan September adalah seseorang yang berzodiak Aquarius, di mana keberuntungan ia dapatkan di dalam kategori karir pekerjaan dan keuangan. Dan di sini, seseorang yang usianya di bawah tahun ataupun merupakan sosok seorang sahabat yang sangat dekat dengan Aquarius, mendukung seorang Aquarius agar berjuang dan bangkit mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan September tahun. 2020 Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan seorang... Zodiak yang kedua yang bakal beruntung ataupun Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapat keberuntungan di dalam kategori keuangan dimana mendapatkan support ataupun energi dari orang di sekitar dan di sini dah menggambarkan seorang Aquarius yang dulunya pasrah namun di dalam kepasrahan ia memiliki keyakinan yang kuat bahwasannya di bulan September ia mampu mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan mendapatkan kehidupan serta karir yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu zodiak yang ketiga yang bakal beruntung di bulan September adalah Seven of Swords ataupun 7 pedang untuk zodiak yang ketiga yang bakal beruntung di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Leo yang diangkat kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus Keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Leo di bulan September tahun 2020 adalah di dalam kategori kesehatan. Di sini digambarkan seorang Leo mampu bangkit dari keterpurukan, mampu bangkit dari pengkhianatan, mampu bangkit dari semua kesakitan yang ia alami, ataupun semua pengkhianatan yang ia alami di dalam kehidupannya. Di sini juga digambarkan seorang Leo merupakan sosok seorang yang mampu mengatasi semua permasalahannya dan mampu bangkit dari keterpurukan yang ia alami di bulan September tahun 2020 sehingga di sini seorang Leo merupakan sosok yang beruntung di dalam kategori kesehatan dengan mampu memotivasi diri sendiri di dalam kesulitannya dan untuk support energinya adalah page of pentakel secara umumnya page of itu diartikan seorang anak jadi disini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seorang yang beruntung di dalam kategori kesehatan di mana seorang Leo mendapatkan dukungan dan motivasi serta doa dari anak Leo sendiri agar bertahan dan bangkit di bulan September tahun 2020 terutama di dalam kategori kesehatan dan jika kartu doa kita gabungkan dengan kartu Zodiac Leo ataupun yang beruntung di bulan September tahun 2020 menggambarkan Seorang Leo beruntung di dalam kategori kesehatan, di mana mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Leo sendiri, dan dihargai mendisini menggambarkan kepasrahan yang didapatkan, ataupun yang dilakukan oleh seorang Leo di dalam keadaan merupakan suatu keyakinan dan merupakan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri seorang Leo sendiri dan di sini seorang Leo mampu bangkit atas keterpurukan dan pengkhianatan yang ia terima sehingga di sini seorang Leo merupakan sosok seseorang yang beruntung di dalam kategori kesehatan selanjutnya kita akan yang ke yang keempat yang beruntung di bulan September adalah Icopuan ataupun 8 tongkat. Untuk zodiak yang keempat yang bakal beruntung di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Virgo di mana diangkat kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Virgo di bulan September tahun 2020 adalah di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan pekerjaan yang banyak mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak ataupun bisa jadi di sini dikategorikan direkomendasikan untuk menaiki jabatan ataupun untuk menaiki suatu tahta kepemimpinan di dalam kategori perkantoran ataupun di dalam kategori pekerjaan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang Virgo mendapatkan suatu kepercayaan di mana memimpin suatu proyek ataupun suatu pekerjaan yang sangat bernilai besar, sehingga di sini juga mampu menunjang karir dan pekerjaan seorang Virgo di bulan September tahun 2020 akan semakin meningkat dan kehidupannya akan meningkat drastis. Dan di sinilah, di kategori ini, seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang beruntung di bulan September tahun 2020, dan untuk support energinya adalah. Page of Sword. Secara umum Page of Sword itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang zodiak Virgo merupakan sosok seseorang yang beruntung di dalam kategori karir pekerjaan di mana ia mendapatkan tawaran pekerjaan ataupun kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam pekerjaan. Dan seorang anak merupakan sosok seseorang yang memberikan motivasi ataupun memberikan energi kepada seorang Virgo agar lebih giat lagi dan lebih fokus lagi untuk bekerja dan meniti karir dan pekerjaan dan jika kartu The Hang Gatman kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bakal beruntung di bulan September tahun 2020 di dalam kategori karir dan pekerjaan dimana mendapatkan support dan dukungan dari anak Virgo sendiri dan The Hang Gatman di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pasrah namun yakin karena memiliki kekuatan untuk menitikar dan menjadi seorang pemimpin di dalam kategori pekerjaan. Baik di sini bisa kita simpulkan bahwasanya empat zodiak yang bakal beruntung di bulan September tahun 2020 yang pertama adalah seseorang yang berzodiak Pisces keberuntungan di dalam kategori kesehatan. Selanjutnya seseorang yang berzodiak Aquarius keberuntungan di dalam kategori keuangan. Selanjutnya seseorang yang berzodiak Leo keberuntungan di dalam kategori kesehatan.